Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi ya, anak-anak Nah, kali ini materinya Apa yuk? Organ gerak manusia Nah Organ gerak manusia itu Terdiri dari tulang Kerangka dan otot Next ya Lanjut Sekarang Nah ini Manusia itu Memiliki tulang Tulang tersebut akan tumbuh hingga seseorang mencapai usia kurang lebih 30 tahun. Uh, tulang manusia terdiri dari tulang rawan, tulang keras, dan pengikat sendi. Sedangkan, kalau sendi itu adalah terdapat pada permukaan tulang sendi terdiri dari tiga macam yakni sendi mati sendi kaku dan sendi gerak lanjut kerangka kerangka itu seperti rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak jadi misalnya di otak setelah otak ada kerangka Nah, itu juga termasuk organ gerak manusia Terus lagi ada yang namanya otot Otot ini memiliki kontraksi sehingga Akan berperan membuat tulang bisa bergerak Seperti itu intinya, seperti itu ya Next Sekarang kita akan bahas tulang Ketika kamu berlari, menulis, berbicara Sebenarnya kamu sudah melakukan gerakan Nah, kemampuan makhluk hidup itu salah satunya adalah bergerak Baik itu berpindah tempat, meloncat kemana gitu Itu adalah sebuah gerakan Sistem gerak manusia terdiri dari tulang dan otot. Jadi, gerakan itu hasil kerjasama antara tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif, sedangkan otot disebut alat, alat, alat gerak aktif. Kenapa? Ini dikarenakan otot memiliki daya kontraksi untuk menggerakkan tulang. Sedangkan tulang, menjadi alat gerak pasif karena tulang itu dikontraksikan oleh otot seperti itu lanjut, next akan bahas tentang apa itu tulang nah ini tulang itu ada jaringan tulang keras dan ada jaringan tulang rawan dan ada pengik sendi jadi gini ya anak-anak, tulang itu mulai tumbuh sejak kita di dalam kandungan. Jadi kalau kita sudah di dalam kandungan, belum, belum dilahirkan ke dunia itu, kita sudah memiliki tulang. Tulang kita sudah mulai tumbuh. gitu Nah kerangka manusia itu, tulang manusia terdiri dari tiga tulang rawan. Tulang keras dan pengikat sendi seperti yang ada di gambar ini. Terus, kita bahas kalau berdasarkan kekerasannya, tulang dibagi lagi menjadi tiga, yakni tulang pipih, tulang pipa, dan tulang pendek. Sedangkan kalau berdasarkan letaknya, tulang juga dibagi menjadi tiga, yakni tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Mari kita bahas satu persatu tulang rawan. Tulang rawan itu terdiri dari dua, dua bahan, yakni ban, padat, dan benih, serta warnanya itu putih kebiru-biruan, seperti yang ada di gambar ini. Pada tulang rawan mengandung zat perekat atau kolagen. Jadi tulang rawan itu ada zat perekat, ada zat kapur, tetapi tulang rawan lebih memiliki banyak zat perekat dibandingkan zat kapur. Seperti itu. Lalu dimana sih tulang rawan itu berada? Nah, tulang rawan Dapat dijumpai di bagian sendi atau di antara dua tulang. Misalnya, sendi mana? Eh, apa? Di siku. Kalau kalian tahu siku kalian, disitu jelas ada tulang rawan. Gitu. Nah, pada zaman dahulu kala, kalau kita masih di, pada bentuk embrio itu semua itu rata-rata itu tulang keras. Eh, tulang rawan, terus kemudian berubah menjadi tulang keras. Hingga kalau nanti kita sudah dewasa, itu tulang rawan hanya dijumpai pada penutup ujung tulang. Di mana, ayo, ayo cari penutup ujung-ujung tulang. Ayo, nanti kita cari bersama-sama di mana itu. Lanjut. Nah, ciri khas dari tulang rawan ini sendiri adalah tidak memiliki pembuluh darah. Nah, selnya disebut kondros, kondrosit. Tulang rawan juga diselubungi oleh membran yang disebut perikondrium yang berfungsi untuk menyuplai kebutuhan tulang rawan karena tulang rawan kan tadi sudah disebutkan memiliki pembuluh darah Gitu. tulang rawan sendiri ada tiga jenis tulang hilain tulang rawan fibrosa dan tulang rawan elastis kita bahas satu persatu ini bentuknya seperti ini Nah, ciri-cirinya seperti di gambar Seperti pada video ini, ayo kita simak bareng-bareng Yang pertama, terdiri atas serabut-serabut kolagen yang terbenam dalam bahan dasar yang bening Jadi ada kayak serabut-serabut, gitu, bahan dasarnya bening sekali Terus mempunyai sifat yang kuat dan elastis Jangan kalian pikir tulang rawan itu tidak kuat Justru tulang rawan itu kuat tapi elastis seperti itu. Terus dapat dijumpai menutupi ujung tulang pipa sebagai ujung tulang rawan sendi pada cincin trakea. Trakea itu mana daerah ini seperti digambar. Ini tulang rawan, ini tulang belakang, ini tulang iga, tulang rawan fibrosa dipegang bareng-bareng ya terus lanjut tulang rawan elastis ini biasanya kalian sering sekali megang tulang rawan elastis karena berada di telinga atau di hidung cuping hidung Ayo dipegang bersama-sama tulang rawan elastisnya. Itu juga termasuk anggota gerak. Warnanya kuning. Karena serat elastisnya berwarna kuning. Nah, perbedaannya adalah tulang rawan ini tidak tidak akan pernah menjadi tulang keras. Kan tidak mungkin telinga kalian terus berubah menjadi keras. Tidak akan pernah menjadi tulang keras. Seperti itu anak-anak. Kita akan bahas tulang keras. Tulang keras berasal, da berasal dari tulang rawan. Proses pengerasan disebut osifikasi. Tulang keras tersusun atas sel-sel hidup yang disebut osteosit. Ruang antar Selnya tersusun atas kalsium, fosfor, protein, dan zat perkat Kalsium dan dan fosfor yang terkandung dalam matrik penyebabkan tulang menjadi keras dan tidak lentur Jadi yang bikin tulang ini menjadi keras adalah fosfor dan kalsium tersebut Tulang anak memiliki banyak zat perkat sehingga lentur gitu. Makanya kalau masih anak-anak kok bisa lari kok bisa gitu kalau udah dewasa kok gimana ya Itu karena pada anak-anak masih banyaknya zat perkat itu sendiri Bagian luar tulang ini sangat kaku dan keras Tetapi bagian dalamnya berongga dan lembut Jadi ada rongganya gitu Hal ini membuat tulang sangat kuat dan ringan Tulang ini dibungkus dengan lapisan kulit khusus jika tulang patah, lapisan kulit itu membantu membuat tulang baru sehingga mampu memperbaiki bagian yang rusak jadi kalau ada yang patah itu bisa langsung otomatis gitu ya mm -mm. tulang yang terdapat dalam kerangka manusia adalah tulang sanggurdi yang terletak di dalam telinga Terus ada lagi tulang paha. Terus tulang keras ini masih dibagi menjadi tiga lagi ya. Next ada tulang pipa, tulang pipi cep. tulang pendek. Ini kan sumsumnya zoom warnanya kuning. Kalau yang tulang pipa. Pipi, ini sum warnanya merah ya anak-anak. Bedanya itu. Kalau tulang pipa, sum kuning. Kalau tulang pipi, sum warnanya merah. tuh. Tulang pipi menyediakan permukaan luas untuk tempat merekatnya otot-otot. Contohnya, tulang belikat dan tulang tengkorak. Jadi di tulang tengkorak kalian itu ada tulang pipi yang bentuknya seperti ini. Tulang rusuk, ayo pegang rusuknya. Dipegang rusuknya saja ya. gitu Itu tulang rusuk. Terus tulang dada. Di dada kalian itu ada tulang berbentuk pipi ini. Tulang pendek. Berbentuk bulat. Umumnya tidak beraturan. Bagian dalamnya seperti tulang pipi. Contohnya tulang pergelangan tangan dan tulang pergelangan kaki. Ayo pegang rasakan. Di mana tulang pendek kalian berada? Cari bagian tangan dan lengan kaki. Next adalah pengikat sendi. Jadi, ini saya akan memberitahu perbedaan tulang eh, perbedaan pengikat sendi dan sendi. Apa sih bedanya pengikat sendi dan sendi itu? Jadi, pengikat sendi merupakan... Jaringan ikat yang sifatnya lentur berfungsi menghubungkan dua atau beberapa tulang yang dapat bergerak sehingga terbentuklah suatu sendi. Pengikat sendi berfungsi untuk melindungi sendi dan mencegah pergeseran sendi. Jadi intinya kayak ada sendi, terus di atasnya lagi ada pengikatnya. Gitu ada, tuh. Pada pengikat sendi Terdapat selaput sendi yang menghasilkan semacam minyak pelumas yang disebut minyak sendi Minyak sendi membuat sendi dapat bergerak Menjadi licin dan berpelumas sehingga dapat bekerja dengan baik Jadi sendi itu ada minyak, ada pengikatnya Terus kemudian ada minyaknya, namanya minyak sendi Nah pada orang tua produksi minyak sendi telah berkurang Makanya kalau orang tua misalnya kayak kok kurang lentur, kok kalau berjalan susah itu Mungkin dikarenakan minyak sendinya sudah berkurang Sedangkan kalau anak-anak kan masih banyak banget gitu Next ya, sendi, nah ini perbedaannya Sendi itu adalah hubungan sendi Sendi itu memiliki hubungan Ya, hubungan sendi adalah hubungan antar dua buah tulang yang memudahkan terjadinya gerakan antar kedua tulang tersebut. Pada permukaan tulang terdapat bentuk khusus yang disebut sendi. Jadi, ini tulang, terus ada bentuk khususnya itu sendi. Terus juga, sendi itu kan nggak mungkin sendirian. Ya, kan, kalau sendi itu tidak mungkin sendirian, jadi sendi itu mesti... Ada dua Nah Nah Dua buah sendi tersebut itu jelas-jelas saling berhubungan Tidak mungkin dua buah sendi terus bekerja sendiri-sendiri Itu tidak akan bisa menghasilkan suatu gerakan yang Mampu bermanfaat Jadi ya tidak akan mungkin sendi itu bekerja sendiri-sendiri tidak mungkin Nah itu terus ada hubungan menurut kemungkinan geraknya sendi dibedakan menjadi tiga macam yakni sendi mati atau sinatrosis sendi kaku amfiatrosis dan sendi gerak diatrosis di bagian kepala kalian pegang sendiri-sendiri itu ada yang namanya sendi mati sendi mati merupakan hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya gerakan, misalnya hubungan antar tulang tengkorak dipegang sendiri tulang tengkoraknya itu ada sendi mati, gak bisa kalian gerakan tengkorak kalian gak bisa. Tuh. Sendi mati jelas terdiri dari dua sendi, tetapi tidak ada hubungan. Nah itu tadi makanya saya tadi bilang kalau dua sendi itu ini ada hubungan, tapi hubungannya mungkin kurang baik ya, terjadilah sendi mati, gitu jadi tidak bisa gitu sendi itu ya ada hubungan, tapi hubungannya itu mati jadinya sendi mati tidak akan mungkin terjadi gerakan gitu nah ini penjelasannya tidak dapat bergerak karena sambungan ini Mengalami penulangan atau asfikasi Hubungan antar tulang tengkorak disebut sutura Jadi sutura ini menyebab Sutura ini adalah hubungan sendi mati Yang mana sendi tersebut ternyata tidak bisa saling Istilahnya kerjasama menghasilkan gerakan tidak bisa Tapi justru dari hubungan tersebut menghasilkan Suatu kejadian yang namanya penul, penulangan atau aspikasi. Jadi, dari hubungan itu kok tidak muncul gerakan? Malah terjadinya penulangan, aspikasi. Kedua sendi menjadi seperti layaknya tulang. Seperti itu anak-anak ya. Faham kan ya? Itu hubungannya namanya sutura. Lanjut. Sendikaku Nah ini bedanya sendika, sendi mati dan sendikaku. Sendikaku merupakan hubungan antar tulang Yang hanya menimbulkan gerakan yang sangat terbatas Jadi kalau sendi mati itu benar-benar nggak -benar bisa bergerak Jadi tengkorak kalian nggak akan pernah bisa bergerak Bergerak bergeser nggak akan pernah bisa Sedangkan kalau sendikaku letaknya di mana sih? Letaknya ini di tulang rusuk, tulang dada, dan hubungan ruas-ruas tulang belakang. Misalnya nih, tulang belakang kalian itu mesti uh, tulang belakang, tulang punggung itu kan biasanya hanya bisa kayak dipakai, menundukkan punggung, menunduk kayak apa, menghadap ke bawah, gitu kan, bisa eh, nggak bisa kalau tulang kan yang digunakan, kalau kalian menunduk itu adalah tulang bagian pinggul kan bagian gini pinggul, persendian pinggul, bukan ini apa gerakan apa itu namanya, yang tulang bunga kalau tulang bunga bisa digerakan ke kanan ke kiri itu bisa, nah jadi aku itu seperti itu, di itu, atau juga di bagian dada kalian, kan biasanya cuma bisa membusungkan dada. Kan tidak mungkin tulang dada kalian atau di persendian dada kalian tiba-tiba melingkuk-lingkuk kan kagak mungkin. Itu yang namanya gerakannya terbatas, bisa membusungkan dada, bisa kayak melengkung ke, bawah, ke belakang. Itu jadi terbatasnya di situ. Itu ya anak-anak ya Perbedaannya Nah ini baru kita akan bahas sendi gerak Sendi gerak merupakan hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya bermacam-macam gerakan Ada sekitar 100 sendi di dalam tubuh manusia yang bergerak Wih banyak banget rek Nah sendi gerak dibedakan menjadi 5 Yang pertama Sendi peluru merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Misalnya, hubungan antar tulang paha dan tulang panggul. Bapak coba dilihat. Bisa ke segala arah. Coba digerakkan, ayo. Gimana fungsi sendi peluru kalian? Gitu. Ayo, coba gerakan sendi peluru kalian. Satu, dua, tiga, mulai. Terus, yang kedua, sendi engsel merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerak ke satu arah saja. Contohnya, pada siku. Bisakah uh, pada sendi pada siku dan pada lutut? Ayo, coba digerakkan lutut kalian. Itu sendi engsel. Sendi putar. Nah, ini... Persendian yang Memungkinkan terjadinya Gerakan berputar Satu tulang mengita, Mengitari tulang yang lainnya Contohnya pada persendian Luas Ruas leher pertama dengan Ruas Tulang leher kedua Jadi tulang leher kita itu ada dua ruas Leher pertama Itu di bagian kayak Atas itu terus. Ini kan ada dua ruas Ayo coba dipegang lehernya Nah itu kan bisa seperti berputar-putar Seperti dulu Kalau ada apa joget yang berputar-putar di lehernya Itu adalah fungsi dari sendi putar Terus sendi geser merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan pada satu arah Bit, Atau satu bidang Bergeser saja, contohnya pergelangan kaki Coba pergelangan kaki Ayo, digeser-geser gerakan pergelangan kakinya Terus, yang kelima Sendi pelana merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan ke samping Ini ke samping aja lo ya Bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah Misalnya persendian pada ibu jari tangan Coba dipegang dan digerak-gerakan ibu jari tangannya Satu, dua, tiga, mulai Lanjut Kerangka adalah Kita akan bahas kerangka Kerangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi beberapa organ lunak Fungsi utama kerangka adalah menyokong, melindungi, dan memberi bentuk tubuh sebagai alat gerak dan sebagai tempat menempelnya otot-otot kerangka Kerangka disebut kerangka dalam, karena terdapat bagian dalam manusia Kerangka manusia berjumlah lebih kurang lebih 206 buah tulang Dapat dikelompokkan menjadi tiga antara lain Tulang kepala atau tengkorak, tulang punggung badan, dan tulang-tulang anggota. Tulang-tulang kepala tersusun atas tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak wajah. Semua tulangnya berbentuk pipi. Tulang-tulang tersebut saling berhubungan dan membentuk dinding yang membatasi rongga. Tulang-tulang yang membentuk tengkorak otak merupakan tulang pipi. Ini berjumlah 10 buah ya. Yang pertama, tulang bagian dahi. Dipegang lagi, tulang ubun-ubun naik pegang, cari mana ubun -ubunnya. Tulang belakang, terus ada lagi oh, tulang ubun, ubun itu ada dua. Tulang belakang, kepala belakang ada satu buah. Terus ada dua lagi tulang pelipis. Dayi, eh, dayi. Sini, sebelahnya ada di sini Terus ada dua tulang baji Dan ada dua buah tulang tapis. Lanjut next Kita next ya Ubun-ubun yang terlalu cepat Menutup memungkinkan terjadinya Kelainan tulang Lanjut Tulang tengkorak wanita lebih ringan Dan lebih kecil dibandingkan laki-laki Coba lihat tengkorak kalian dibandingkan untuk laki-laki ayo lihat antar teman ya terus lebih tipis juga gitu dan kalau wanita dan kalau pada teman kalian yang laki-laki itu kalau tulang Tengkoraknya itu kalau semakin dewasa itu semakin tebal kalau untuk wanita itu semakin tipis gitu. Terus ada yang namanya tulang punggung, disebut tulang punggung memiliki struktur yang kuat sehingga dapat menopang berdiri tegaknya tubuh dan menyangga tengkorak. Rangkaian tulang punggung adalah struktur yang lentur yang dibentuk oleh sejumlah tulang yang disebut ruas tulang punggung. Terus, tulang ini sangat kuat, tetapi di antara satu ruas dengan ruas lainnya terdapat tulang rawan. Jadi, ada tulang rawannya gitu, sehingga dapat menekuk dan bergerak. Panjang rangkaian tulang punggung, orang dewasa mencapai 57-67 cm Jumlah keseluruhan ruas-ruas tulang punggung Ada 32-33 buah Dan dikelompokkan menjadi 5 buah yakni 7 ruas tulang leher 12 ruas tulang punggung 5 ruas tulang pinggang 5 ruas tulang panggul Dan 3-4 ruas tulang Tulang dada adalah sebuah tulang pipi yang terdapat tepat di tengah-tengah dada kita terdiri atas tiga bagian yakni tulang hulu, tulang badan dan tulang taju pedang itu seperti di gambar itu bisa dilihat sendiri ya tuh, di dada kalian ada itu semua terus tulang rusuk, tulang rusuk di Bo juga tulang iga jumlahnya 12 pasang Yang terbagi atas 7 pasang tulang rusuk sejati Dan 3 pasang tulang rusuk palsu Dan 2 pasang tulang rusuk melayang Itu seperti di gambar Yang mana tulang rusuk sejati Itu ada tulang rusuk palsu Ada tulang rusuk melayang Lanjut Tulang gelang bau merupakan penghubung Antar bagian badan dengan anggota gerak atas tulang gerang bau kanan dan kiri masing-masing terdiri atas tulang belikat yang berada di punggung dan tulang selangka yang berada di bawah leher. Tulang belikat berbentuk segitiga dan pipi sedangkan tulang selangka berbentuk seperti huruf S. Tulang selangka berfungsi sebagai tempat menempelnya beberapa otot dari leher dan bau sehingga dapat bekerja sebagai penopang tangan. Coba lihat tulang bawah kalian di mana. Next, tulang gelang panggul merupakan penghubung antar badan dan anggota gerak bawah. Masing-masing terdiri dari tiga jenis tulang, yakni tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk tuh di sini itu. Lanjut. Tulang-tulang anggota gerak ada anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Anggota gerak atas terdiri dari 20, 27 tulang di setiap tangan. Ini anggota gerak atas bisa dilihat sendiri. Anggota kaki Was. Fungsi kerangka manusia penegak dan pemberi bentuk tubuh pelindung organ-organ lunak tempat merkanya otot tempat pembentukan sel-sel darah dan alat gerak pasif tidak dapat bergerak ya anak-anak terus otot otot. nah ini otot adalah suatu jaringan yang mempunyai kemampuan untuk berkontraksi sehingga berperan sebagai alat gerak aktif yang kita kenal dengan daging. Itu sebenarnya adalah sekumpulan serabut otot. Nah, ini kalian baru tahu. Kalau daging itu adalah sekumpulan serabut otot. Serabut otot tersusun oleh serat-serat otot atau miofibril. Miofibril. Serabut-serabut otot hakikatnya adalah sel-sel otot. Serabut-serabut otot berkumpul menjadi berkas-berkas otot. Berkas otot yang berkumpul membentuk otot itu jadi dari, dari serabut otot. Munculnya sel-sel otot. Sel-sel kemudian berkumpul jadi otot oh, gitu ya? Itu sekiranya rumusannya itu. Terus bagian... Tengah otot menyambung dengan kedua ujung yang mengecil dan mengeras Yang disebut urat atau tendon Tendon menempel pada tulang Tendon yang menempel pada tulang bergerak Yang bergerak disebut insersio Sedangkan tendon yang menempel pada tulang yang tidak dapat bergerak disebut origo Tendon pada otot bisa berjumlah lebih dari satu Misalnya otot bisop yang memiliki dua tendon dan otot trisep yang memiliki tiga tendon. Ya, itu Lanjut next. Tulang tidak dapat berfungsi sebagai alat gerak jika tidak digerakkan otot. Apabila otot mendapatkan rangsangan, otot akan bergerak dengan cara berkontraksi yang ditandai dengan memendeknya otot. Otot akan menegang dan menyambung di, bagi, dan di bagian tengah. Apabila otot tidak bekerja, maka otot tidak akan maka otot akan mengendur dan beristirahat atau relaksasi. Pada saat otot berkontraksi, maka otot akan melekat dan pada rangka akan ikut berkontraksi sehingga menyebabkan tulang tertarik dan bergerak. Untuk mengembalikannya, maka diperlukan gerakan dari otot lain yang Sifat kerjanya berlawanan atau antagonis. Faham? Ya. Seperti itu. tidak mungkin orang tanpa kayak, aku pengen senyum, terus otot luriknya. nggak gini maksudnya kalau misalnya orang lagi ingin marah, ingin cemberut, ya otot luriknya. Mengikuti gitu, mengikuti untuk cemberut untuk itu. Sedangkan kalau kita ingin senyum ya otot lurinya akan mengikuti, kita akan ada gerakan senyum gitu. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak sadar gitu, eh senyum sendiri. Itu sudah dikendaki loh oleh otaknya, aku ingin senyum. Meskipun kalian tidak bilang aku ingin senyum. Tapi itu sebenarnya otak kalian sudah memerintahkan untuk ingin senyum. Karena hakikatnya otot lurik itu seperti itu. Mengikuti perintah dari otak. Tidak bisa dibohongi. ya? Otot jantung. Pada otot jantung, ini selnya berbentuk lonjong dan hampir seperti persegi 4 yang terletak di tengah sel otot. Berbentuk seperti otot lurik, namun memiliki percabangan pada serabut ototnya. Persabangan tersebut akan bersambung satu sama lain. Kontraksi otot jantung dipengaruhi oleh saraf. Ini, kalau ini dipengaruhi oleh saraf, bukan lagi perintah otak. Fungsi sarafnya mempercepat atau memperlambat kontraksi otot jantung hanya ditemui pada dinding jantung. Jadi gini, kalau misalnya kalian ih melihat sesuatu gitu, cek cek cek cek cek kan gerakan jantung kalian kan kayak cepat. Itu itu otot Jantung kalian sedang kontraksi loh Gitu bisa cepat bisa lambat Misalnya kalau kalian pegang jantung, jantung kalian kok, duk, duk, duk, duk, duk, kok cepat sekali, jantung saya kok Tidak sekali. Jantung saya kontraksi Tidak masalah itu adanya kontraksi otot jantung gitu. cuk, gitu. cuk, Ada yang namanya retak tulang. cuk, Retak tulang atau patah tulang juga dibedakan menjadi dua macam, yakni patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Patah tulang tertutup terjadi bila patahnya tidak sampai menyobek otot atau kulit. Sedangkan kalau patah tulang terbuka, terjadi menyobek otot dan kulit sehingga bisa mencuat keluar. Untuk mempercepat penyembuhan tulang, dianjurkan makan makanan yang banyak mengandung kalsium seperti susu, ikan, keju, dan yogurt. Ayo siapa yang tidak suka ikan, keju atau yogurt. Mulai sekarang ayo mari kita makan susu, ikan, keju dan yogurt untuk memperkuat tulang kita. Yep, Next. Bacanya osteoporosis. Osteoporosis termasuk gangguan Metabolisme tubuh sehingga metabolisme tubuh tidak mampu menggunakan bahan-bahan untuk proses pertulangan seperti normal Seperti tubuh itu tidak bisa menggunakan kalsium dan fosfor Pada keadaan ini terjadi pengurangan massa sehingga tulang menjadi lebih ringan, keropos, lebih rapuh sehingga mudah patah saat ini osteoporosis tidak hanya dialami oleh orang tua Ayo lo tidak hanya orang tua lo ya Banyak cara yang dapat dilakukan untuk penjagaan osteoporosis Antara lain, menerapkan gaya hidup sehat dengan tidak merokok Dan tidak minum-minuman beralkohol Menghindari obat-obat yang dapat menurunkan masa tulang Berolahraga secara teratur Serta menerima asupan kalsium yang cukup, paparan sinar matahari yang cukup, sehingga itu sudah cukup untuk mencegah osteoporosis. Ayo siapa yang takut hitam karena takut sinar matahari, padahal sinar matahari baik loh untuk mencegah osteoporosis. Jadi jangan takut untuk hitam, tapi takutlah kalian kalau kalian takut sinar matahari, kalian putih eh tiba-tiba sakit atau Kan pencegahan osteoporosis cukup mudah. Ya, ini cukup terkena paparan sinar matahari. Lah, kalau kalian baru kena panas sedikit, udah takut item Gimana dong? Hayo. Gitu lanjut. Rakitis. Rakitis merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan melemah dan melunahnya tulang-tulang. Akibat hilangnya kalsium dalam jumlah yang besar. Kekurangan vitamin D atau ketidakmampuan memanfaatkan vitamin D dapat menyempurna dapat menimbulkan penyakit rakitis. Itu. Jadi kejang otot yang disebabkan oleh rendahnya kalsium merupakan pertanda awal terjadinya rakitis pada bayi. Pada bayi yang lebih besar akan terjadi lambat untuk belajar duduk, merangkak, proses penutupan ubun-ubun dan pembengkokan tulang kaki sehingga O atau X, jadi kalau rakitis ini ciri-cirinya ada berbentuk O atau X. Kalau kalian lihat, oh, itu kok cara bersilainya, kok kayak huruf O ya, itu mungkin rakitis, tapi tidak selalu, tidak selalu harus rakitis seperti itu karena ada gejala yang lain seperti itu. Jadi, harus banyak-banyak mengkonsumsi, atau kalian harus banyak-banyak itu, apa vitamin D-nya diterbit, ayo coba. Jawab, vitamin D itu terdapat dalam apa ayo, Coba air, ya. Coba ada yang tahu apa tidak? Vitamin D itu terdapat pada apa dan bagaimana sih cara memperoleh vitamin D itu? Yuk mari kita berpikir bersama-sama. Ada yang namanya titanus, titanus, bacanya ada yang, ada yang bilang titanus apalagi Titanus merupakan penyakit yang menyebabkan otot menjadi kejang-kejang karena serangan bakteri tetanus Clostridium tetani. Jadi bakterinya namanya Clostridium tetani yang masuk ke dalam luka. Bakteri ini menempel pada saraf di dekat luka, kemudian membawanya ke otak dan sumsum -sum tulang belakang. Sehingga terjadi gangguan pada aktivitas saraf normal Titanes merupakan infeksi yang berbahaya karena mempengaruhi sistem saraf Gejalanya adalah timbulnya pembengkakan serta rasa sakit dan kaku pada otot leher, bau, dan punggung Kejang-kejang secara cepat merambat ke otot perut, lengan, dan paha Titanus dapat dicegah dengan pemberian imunisasi DPT itu biasanya ada imunisasinya, tuh. Jadi kalau kalian luka, intinya gini, kalau luka itu harus cepat diobati dengan baik. Pencegahan pertama itu harus cepat. Takutnya bak, ada bakteri ini, Clostridium tetani. Lanjut, terus ada lagi sikap duduk yang salah. Ini karena sikap duduk kalian yang salah bisa menyebabkan juga kelainan. Ada kelainan lordosis, jika tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Ayo, nah, siapa yang biasanya duduknya seperti itu? Takutnya lordosis, jika terus-terusan ya. Terus kilosis, jika tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Yang biasanya duduknya ke belakang juga. Jangan dibiasakan ya, takutnya adalah kilosis, terus skoliosis jika tulang punggung, bengkok ke kiri atau ke kanan yang biasanya nyender-nyender tembok ayo, jangan dibiasakan duduklah yang baik dan benar ini hanya bisa diobati dengan bantuan sinar X ayo, apa itu sinar X ayo, makanya kalian duduk itu harus yang benar, yang tegak benar, dan duduk yang benar ya Sudah, nah terima kasih itu tadi penjelasan dari saya, dari Mbak Rahayu Ya, bila ada kurang jelasnya, bisa ditanyakan pada kesempatan yang lain Atau ini, ini video Mbak Rahayu upload di Youtube, jadi bisa kalian komen di bawah Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini dan juga share ke teman-teman kalian ke Ya, ini untuk sebagai media pembelajaran. Untuk ini biasanya muncul di kelas 5. Pada tematik tema pertama itu biasanya muncul ini tentang organ gerak. Tuh. Terima kasih. Itu dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan ya anak, -anak dan teman-teman sekalian saya akhiri billahi taufiq walidaya ya waridawalina ya jazakumohiro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh